Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslar Lovers, Dimanapun manapun kalian berada, TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah bersahabat untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini ada sebuah kabar tentunya soal acara SCTV Music World 2022 Alhamdulillah bersahabat ya untuk Bismillah Cinta ini sedikit lagi akan menyalip poin dari Atta Halilintar atau Hermansyah dengan lagu Hari Bahagia karena poin atau Aurel ini 276,8 dan poin ungu dengan Bunda Lesti Poinnya 27,1 Sedikit lagi persahabat ya Akan menyalip Perolehan poin dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Yuk kita sama-sama kompak Sama-sama solid mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti dan papa Bilar Semoga saja Di acara CTV Music World 2022 nanti Bunda Lesti, papa Bilar Bisa memborong piala penghargaan dan untuk berikutnya sahabat, ada sebuah unggahan spesial juga dari Lestler Entertainment Lesti Look Battle Tuh bersahabat ya ada postingan foto bunda Lesti saat di rumah dan saat di atas panggung pilih emoji sesuai look favoritmu tuh bersahabat ya kira-kira menurut kalian bunda Lesti ini paling cantik ketika di panggung atau di rumah sih? Wow, kita lihat bersahabatnya di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Fadisa underscore. Iva mengatakan di kolom komentar, "Cantik semua, tapi pengen lihat keseharian dedek dari bangunin Papa B dan ngurus Bang L, serta menyiapkan sarapan." Dan seperti wanita rumah tangga pada umumnya Sekali-kali Sabila bikin konten kayak gitu Wow <laughs> Ini keinginan dari salah satu fans ya Ingin sekali melihat Keseharian Bunda Lesti Dari bangun tidur Dan serta bangunin Papa Pilar Dan mengurus Baby L Serta menyiapkan sarapan Untuk suami dan anaknya Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada vlognya Kita tunggu saja Klop dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bila Tetapi persahabat ya, di postingan ini tentu kita melihat bahwa Bunda Lesti Ketika di atas panggung maupun di rumah Memang dua-duanya memang sangat cantik Luar biasa, dan semakin banyak Doa, dukungan, support yang diberikan Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat kita lihat juga, ini ada momen spesial Bunda Lesti ya, ngakak ketawa bahagia pastinya Masya Allah Ini di vlognya Leslar Entertainment, baby peach banget ya Bunda Lesti, memang luar biasa kecantikannya Aura yang selalu terpancar dari ratu wajahnya, selalu membuat kita bangga dan bahagia Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan dari Kak Novi. Kak Novi ini mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu. Ini postingan ketika momen Bunda Lesti, Papa Bilar dan Moreno ya ini ada yang lagi rindu nih kepada tim yang sudah keluar dari Lesler Entertainment. Salah satunya Bang Eno dan Bang Adlin, persahabat ya namanya juga tuh di tag. Adin Rambe, Morino Pratama, dan Lintar, namanya ditek oleh Kak Novia. Ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan silaturahmi selalu terjaga dengan baik. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya kita mampir ke unggahan Indosiar. Indosiar kemarin ini mengunggah sebuah postingan foto momen dia ya, ketika tentunya di atas panggung ada. Putri DA ada King Nassar ada Bunda Lesti, ada Cirayu juga, ada Papa Fieldan dan ada Mellyda juga. Ada sebuah pertanyaan nih dari Indosiar, spill lagu galau dandut kamu tuh per ya tulis di kolom komentar. Coba kita lihat per ya. Di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Banyak sekali tentunya komentarnya Bunda Lesti semua nih mayoritasnya bersahabat ya. Memang terlihat sih di persengan ini Bunda Lesti memang selalu menghayati lagu-lagu galau, Masya Allah banget ya Melo Ini ratu banget Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu konsisten Untuk selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua Amin Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya mudah-mudahan channel ini terus memberikan kabar-kabar positif saya Faiah dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kalian semua jangan kemana-mana terus pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik seputar idolakengan Bunda Lesti dan Bapak bilar Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh